karena tuh banyak harus banyak itu up, namun kita mendengar juga banyak granat. aduh ya, lewat tuh ada kayunya Yese, masuk tuh bomnya tuh <tip2> Bum. Bum. oh dibakar dibakar dibakar dibakar lo panik enggak panik panik ah syukur lo satu lagi we satu lagi satu lagi GD, debot kepek. debot termasuk infonya Selesai debot termasuk infonya pakai Groza langsung maju macem-macem <tuk> loh dari DRS. awas salah lempar bukan smoke nanti woi <tuk> serem tuh kayak <we. tuk> gitu tuh mati lu semua mampus. Belum dong. boleh Mati lu semua mampus masa begitu mampus boleh dong. kali-kali beda Oh iya puncak dari ini Langsung antara center dalamnya berapa cok 192 ah 192 192 1654 oh iya sama sama sama sementara waktu ini ini ya cok family friendly kalau udah enggak ada tim indonesia malas udah gua ngambil sendiri dah gitu ya kan ngeger sendiri gitu nentanin fokus cok lu tadi dah ngomong-ngomong ngambil -ngomong mah jamur ternyata <laughs> dari beberapa tim sudah banyak potongin mereka nih, sudah banyak mengisi area depannya mereka. Kalau sambil rumah jamur dengan masuk ke zona, sunscreen. Baru yang terakhir gitu, gitu sih, tapi gak ngerti sampai sekarang. Para <laughs> berapa <boya>, yang ternyata headshot <laughs> sangat luar biasa Iyi. DP. Waduh. Deybo cok. Kenok satu pemain dari generasi tua langsung hmm. ke Para, para, para ya. body. Oh eh, bener cok kenok cok. Deybo cok nggak kenok. Itu merah cok gede. Iya Oh bisa keripan bisa keripan cok bisa keripan cok jauh jauh jauh gitu. Nah ini udah berapa 25 kill udah lima kill cok eh bukan ini poin beda tampol <laughs> <laughs> masuk cs 34 kill anjing gua for rival 25 kill sayang banget cok sudah mulai channel youtube para boy lalu bohong itu para lagi main mana mungkin live hmm. Sehingga juga puluh delapan kayak yang kocak bahasa Thailand kayak udah gue udah semuot bahasa gue Thailand kemarin seharian full cepet banget cowok nggak nyampe nggak ada delaynya kalau kita tahu bersama kejakbar jalan kaki sabar adalah kunci tapi ini wanjay kejakbar jalan kaki sabar adalah kunci wanjay kejakbar jalan kaki sabar adalah kunci wujud wanjay itu mungkin kata-kata yang muncul sabar adalah kunci pacar kita ngomong kamu terlalu baik buat aku Bagus. Kamu terus sabar oh, <laughs> <laughs> Tapi kali ini yang juga masih masih sangat sabar Ado, pemain -pemain yang ternyata tidak sabar karena STE langsung menyambut panas ke arah ah, lawan Dewi. lawan Dewi. Dewi Dewi Yang datang kali ini masih Anjay. terus ngajir. Masih yeah. yeah. jo, jo. Terakhir, masih masih banget kaya. Kaya. di sini nih. Iya, oke deh, zona guys ya, zona bukit tentang Onyx tuh wah, back ya kan, back ya kan, back sumpah kan, back ya kan, back ya kan, back ya kan, back ya kan, Kecokan ya, ja, Boy! Duet membuat! Wah, ini jangan bilang Nova kalau lolos Super Weekend lagi nih, Cok. Kedua kalinya Bagus di final gak kacang kacang. Iya. Iya kalau final Cok. Poinnya di dihujat satu Cina, Cok. Masalahnya Cok, Nova Cok, Sampai dia sampai dengan lolos Super Weekend lagi. Kan dari Di sana hujatnya gimana pendek apa? Upar Coni mah Coni mah Coni mah kata. Mereka bisa karena sekarang apa ST penguasaan oleh. Si si para. si jadi siapa cok si si? orang kala si Face sebuah untuk menutup areanya. yang Bu Barco ini cok Tahan belakang jangan dari bawah, kanan dan juga belakang. Karena sekarang 3 tim mengincar posisi dari b Sirket mana? Oh, saya masih ada Sirket Di rumah Nasir, Nasir. Masih mengintip-ngintip Pak Nasir di sini kita lihat. Tapi kalau nggak apa? nggak early loot sama pas rotation gini ben resikonya ben. Nah, nunggu di pinggir. Iya, lumpuh di pinggir ya. Mereka Lu harus perangin soalnya plus minus sih Wah, Ninja dapat tapi kali ini kok, mampus ya? Atas melakukan nah, yang ya teman, di karatana, juga eh, itu kita lihat ya. Eh, itu Eh, itu bom, Eh, itu bungsu main-pemain dari tim lain yang akan coba menjaga angle belakang juga mpake, betul -betul e, <laughs> eh tuh aduh netizen gini Nova aja tiga tiga lima wah wih dan kita bakal selesai dengan satu tim dia langsung menuju <muk> Yang lainnya, dan kali ini kita melihat um, dia kembali kebalik. Di tembakan terlebih dahulu untuk menghindari tembakan dari lawan-lawannya juga? dan DWG tidak bertahan karena memang tadi. Ah, dona-dona, dona oh, nih, <tis> lagi, oh, nih, oh, nih, Rata-rata kayak rata kah? Nah, kita bakal nggak ngain ngain, oh ngain? Oh ngain punya nicle. Banglatun berkendara melakukan Bang, karena lu ada orang bang, beko. Tim sekitar besar. Di Pada circle akan bergerak tiga putik lagi. Ini lu kalau jadi caster sih udah di band lu sekian sama rencer Eh nggak sampai satu hari doang satu match sekali langsung ben cok udah ngeri, satu match cok. Baru ngomong sekali udah udah area dari kayaknya udah cukup ya sekian. Wah, TSN TTS ya guys <tuk -tuk> ya TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, Kita juga TSM, TSM, TSM, zona guys. Dapat oh, menginginkan area ya? dari tim karena uh, enak banget posisi Debot lagi buset biarin aja mereka fight kita langsung satar satar satar masih melihat satar uh, uh Woy, kena tuh buset satar kena dia juga kena cok sniper jadi kan udah satu pelor di area berbeda dengan area yang saat ini oh satar dapat lagi cok mendapatkan seorang god tadi jadi siapa entel ini infin mati dulu 13 kill ini infin buset di mana nah oh naik sator tim timnya dari kantong minimal ini minimal ini ini cowok ini tuh lo lihat posisinya tuh sator ngalok dx debot juga ngalok dx Udah dua, dua ini ngelok boom sama Nichil ngelok atas. NGFN1> Wah, NGFN1> gila ya, keren ya, ya, ini! 24, 26, ini udah keren banget, ini cok. Asli. chance chickennya tujuh nah, puluh guys ya. Ap, gede. empat orang lagi, gede, lagi, empat orang lagi, empat orang lagi. gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, Asal gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, yang biru udah, yang biru yang Gila, Misalnya tadi bisa. Tuh <gulis> Lo player nah, all ya. Orang itu, itu kan bintang. berantem kan nih. Halo oh, guys. <gulis> <tuk> <tuk> ya, ya. kan bisa bilang kayak gitu. Namun kita <gulis> lihat kali ini. ABD yuk. Saya yang akan kbd? dulu kecepatan banget happy birthday to you <tell> oh wah pintu perang perang lo Perang lo perang lo oh nichil oh nichil ngebokong oh manfaatin manfaatin pada perang coy nichil Wah sisa satu Waduh sayang juga yeah, kalau enggak yeah, dipush ya. Oh, saat dapat seorang Lamborghini dari Oh, mereka Tahu fokus di X, Bang. Nggak diklan zona. Nga, Lampor, boom sama Nichil yang megang atas kan. Iya, iya, iya. Ada tim yang juga mereka. Nah, takut salah juga sih. Zona, nah, zona sendiri, kan. serba salah Ayo, sih. Face. Jadi, Ayo face. Keputusan dari Gede sih. Ayo matiin face Gede. Wah, revive semua Cuk face-nya Cuk. Apa-apa bantai Cuk udah enggak dapat zona dia. Matiin hijau kita banget nih di sini berbeda lagi. ini ada juga dibakar. nice. perang dia satu perang dia dua dua ayo ayo manfaatkan momentumnya lagi dan sekarang kembali dengan satu member terakhir yang bertahan. wah. satar tahu satar tahu satar ini lo lihat cu anak-anak gede nge-push tengah circle cuk musuhnya nggak dikasih maju cuk 55 menemuin Wah gila ngeri gede ini di di ujung circle cowosnya buset dapat nih Dipus di ujung circle oh, uh, di guys gila guys gila ngeri banget coy ini di ujung circle anjim gila wak apaan sih down kali ini, oh, tapi dari satu player knock out, outfit oh, akan mati oleh Bluezone, harusnya oke, oh, hey, oh, kecoh, mati lu. Geri dengan tiga member bakal melakukan revive ini, harusnya bagi tim eh, bagi tim gamer, eh, bagi tim gamer, eh, bagi tim gamer, eh, bagi Ngeri banget, cua, uh, nah, 14 skill. sumpah. Cuk, tiga sembilan, empat belas kilo. Sumpah sumpah. Sumpil, Enggak, itu ngeri ya,